Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentu ya. Baiklah persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk menemani Santai malam kalian saat ini Malam ini adalah malam kebahagiaan Keluarga konoha persahabat ya, Masya Allah tentu pemimpin akan memberikan Vitamin cirukan bahagia Langsung dari ide laki Persahabatnya sebelumnya Kabar pertama kita lihat ada sebuah ujian spesial dari polisi Leslar. Semakin dibuat nggak sabar menantikan acara malam ini di acara Lembaga Sensor Film 2021 Persahabat. Ya Masya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dimudahkan, dan idola kita diberikan kesehatan. Amin. ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan nih ya aduh vitamin bahagia persahabat yang Sebelum manggung sebelum tampil di panggung Indosiar Kita mendapatkan cidukan vitamin di backseat Indosiar dulu nih persahabat ya Wah terlihat Leslar ini bareng Kak Bu Bahal persahabat ya Masya Allah ada uh, Irfan juga di situ Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat mereka berdua dan tentu kita sebagai fans sejati Harus tetap dukung yang terbaik Untuk idola lagi Sayangan kita Postingan ini diunggah kembali oleh Angkun family Lenslar23 Banyak tanggapan komentar yang diberikan Dari para sahabat Lenslar Yakni dari akun instagram Itan9080 Mengatakan Kak Bubah ketemu Leslar lagi dong Wah ada air pan katanya Tuh bersahabat yang kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Yuwanita.Febi mengatakan fokus bajunya Dede di belakang Kak Wanda best sih nggak pernah gagal. Wow perhatikan persahabat ya gaun berwarna kuning emas gold. Masya Allah mudah-mudahan saja persahabat ya idola kita tampil semaksimal mungkin dan tentu mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran. Dan selanjutnya juga persahabat yang perhatikan di unggahan ini ada info penting cara mendukung Lesti Kejora dalam penghargaan Adi Anugerah Dangdut Indonesia 2021 ini langsung dari RCTI Plus dan MNCTV bersahabat ya ayo dukung Lesti Kejora dalam penghargaan Adi 2021 komen di Instagram official MNCTV dengan format hashtag 20217 b kategori lagu Dangdut paling di hati dan hashtag vote Adi 2021 2e Kategori penyanyi dan wanita vote melalui aplikasi RCTI Plus Satu akun bisa vote berkali-kali setiap hari Bersahabat yaitu Di SIMAK dipahami Vote melalui aplikasi RCTI+, satu akun bisa vote berkali-kali setiap hari bersahabat ya Dengan catatan nih, tetap vote berulang-ulang di RCTI+, meskipun ada tanda sudah di vote karena vote tetap dihitung meskipun diulang berkali-kali Wah, ini ada catatannya bersahabat ya Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan juga dari Leslar Underground, persahabat tidak kalimat kemsen juga yang dituliskan Wow, gak bosen-bosen ngingetin -bosen kalian buat vote ke persahabat, ya tuh jangan lupa tentunya untuk dukung DDLST Kejora di Ajang Penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2021 dan selanjutnya persahabat, yang perhatikan juga nih, wow, kita melihat ada sebuah postingan persahabat, ya salva ke mobil kuning ini adalah mobil milik kakak Rizky Pilar Sepertinya pesan ya Lamborghini mewah. Wow, dan terparkir di rumah baru. Leslar, masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah untuk rezeki dari gila ke kita. Pasingan foto ini diunggah oleh akun Femuli Anas 23 Ada kalimat caption juga yang dituliskan Ini Lambo atau Ferrari ya Katanya tuh Kita lihat aja di kolom komentar Banyak tanggapan yang diberikan Ya ini dari akun Fialti 85 mengatakan Lambo Nimin dah jadi hak paten. Kayaknya Masya Allah rezeki anak soleh Solehah, ngalir terus, aku mah mimpi aja gak mampunya beli mobil anak-anak katanya tuh <laughs> Masya Allah bang sahabat ya, tetap tentunya kita harus bersyukur Dan selalu mendoakan buat idola kesayangan kita sahabat ya Dan tetap fokus mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat ya, bang Imin akan memberikan vitamin bahagia yang super cute Barah sahabat ya, perhatikan di EKSnya kakak Bilar yang baru saja diunggah Para sahabat ya masya Allah Video super cute dan Tentunya menggemaskan banget ya di Dideawasi pelu kakak Bilar dari belakang Tuh aduh manja banget ya Idalah kita yang ini selalu saja Membuat kita bahagia Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh mereka. Amin. Ya robbal alamin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, hingga cidungan vitamin manja. bersama sahabat di malam hari ini, jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan channel ini, karena kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.